Kuat tadi, hidupku ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku setia. Seru Berharap Dalam Yesus Aja Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat. Dia tak pernah tinggalkanku, setia penuh bangku berseru. Sajaib Kau Tuhan penuh kuasa Sanggup pulihkan keadaanku Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan kuya se